Entah angin apa Telah membuatku Tiba-tiba saja Membenciku Bagaimana lagi Ku pahami kamu Tak cukupkah pengorban Memang terkadang kamu Membingungkan Kemarin katanya sayang Hari ini hilang Biar saja cinta pergi Sekali ini Biar saja nanti Datang lagi biar saja tanpa rindu sekali ini biar saja sementara sendiri Entah angin apa yang telah membuatmu Tiba-tiba saja membenciku Bagaimana lagi ku kamu Tak cukupkah pengorbananku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 lagi ku pahami kamu Tak cukupkah pengorbananku Dan terkadang memang kau membingungkan. Kemarin katanya saya hari ini Biar saja cinta pergi sekali ini, biar saja nanti pun datang lagi, biar saja tanpa rindu sekali ini